Baik, yang pertama, perasaan saya hari ini perasaan saya hari ini cukup uh, gembira dan bersemangat dimana pada pagi hari ini saya uh, merasa urusan saya lancar <tuh> dan dengan lancar di bulan dari pagi tadi saya baru 3 untuk mengejaran tugas dan saya berhasil dengan tepat waktu, waktu dan yang kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan saya dalam belajar uh, menurut saya tidak ada beban atau kesulitan dalam belajar mungkin hanya sebuah, ada sebuah tantangan dimana untuk kita dapat uh, mengatur waktu dan e, melawan rasa malas bagi kita sendiri dalam e, belajar dan yang ketiga bagaimana cara beradaptasi e, seperti yang kita ketahui pada saat ini e, warga SMA Negeri 2 Palangkaraya e, mendapat pimpinan baru yaitu kepala sekolah dimana kita butuh beradaptasi dengan beliau dimana adanya ketimbang kebijakan dan lainnya yang baru sehingga menurut saya dalam waktu Uh, kita dapat berdiskusi dengan pemimpin yang baru tersebut. Kemudian yang keempat, rencana kegiatan yang akan saya lakukan untuk kita cita kita. Kemudian yang pertama, uh, yaitu uh, kegiatan yang kecil dulu, seperti uh, bimbel, belajar, dan lain sebagainya. Kemudian, uh, selain belajar tentang fisika, kimia, dan matematika kita juga perlu mencari pengalaman di luar yang lebih luas, contohnya seperti membuat event kegiatan yang saya uh, timbang melalui organisasi, yaitu OSIS, Kemudian yang kelima, uh, bagaimana untuk mengukur ketercapaian ter, ke atau strategi yang saya persiapkan di masa depan. Uh, menurut saya, suatu kegiatan atau itu uh, strategi yang dapat uh, menurut saya tercapai, yaitu melihat dari bagaimana berjalan kegiatan tersebut, bagaimana manfaat kegiatan tersebut, dan bagaimana uh, hasil dari kegiatan tersebut. Terima kasih. selamat pagi perkenalkan nama saya beraduanan jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan komandit yang pertama apa perasaan anda hari ini perasaan saya hari ini lumayan bercampur aduk karena dari kemarin kemarin hari saya mendapatkan lumayan banyak tekanan atau sebuah situasi di mana saya banyak pikiran dan lainnya kedua apa yang menjadi beban dan kesulitan anda dalam belajar Mungkin beban saya dalam belajar itu adalah ingatan saya yang cukup pendek Jadi saya kurang dapat mengingat dengan baik apa pelajaran yang barusan didapat atau rumus yang harus digunakan Jadi Bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan? Saya beradaptasi dengan perubahan itu bagaimana murid biasa Saya mungkin akan mengikuti alur saja apa yang terjadi sekarang atau kedepannya seperti apa dan mungkin bisa berbaur dengan yang lainnya. Keempat, apa rencana dan kegiatan yang anda lakukan untuk cita-cita? Kita rencana saya akan lebih fokus untuk mengimprove skill saya dalam menulis atau membaca dan menggambar. Tentu saja saya tidak melupakan pelajaran yang ada di sekolah. Masuk di kuliah yang saya inginkan Bagaimana Anda mengukur Tentu ke capaian kegiatan dan strategi Yang Anda persiapkan demi masa depan Saya mau mengukur itu Melewati kegiatan saya sehari-hari Seperti Saya sudah mulai menulis sebuah novel Atau membuat Sebuah animasi Menggambar Dan saya sekarang Ingin belajar Tentang uh, jadi dokter hewan seperti mempelajari apa uh, dan organ-organ hewan -organ lainnya. baik, hey, perkenalkan nama saya Kevin Alexander Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan. yang pertama, apa perasaan Anda hari ini? Rasaan saya hari ini adalah campur aduk antara gembira dan marah. Pertanyaan kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan Anda dalam belajar? Kesulitan dan beban yang saya alami dengan belajar yaitu rasa malas saya dalam belajar dan juga jangka pendek saya dalam mengingat sesuatu. Tiga, bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan? Bagaimana saya bisa beradaptasi dengan perubahan? Mulai dari saya, Mengenal lingkungan sekitar saya, seperti saya bersosialisasi dengan orang sekitar untuk mengetahui hal mayoritas apa yang terjadi di lingkungan tersebut. pertanyaan yang keempat, apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita? Jadi, rencana dan kegiatan saya itu bisa dimulai dari saya menulis, membuat jurnal, dan menggambar seperti ilustrasi saya yang menemakkan tentang cita rasa Indonesia itu dalam Pondok Progress masih dan yang kelima bagaimana Anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang Anda persiapkan lebih masa depan itu bagaimana saya mengatur kegiatan saya dari awal hingga selesai yang dan terima kasih halo perkenalkan nama saya Aurel Jadi Ara Putri Uh, perasaan saya hari ini sangat baik karena mengingat besok adalah hari terakhir sekolah yang akan bertepatan dengan uh, Lalu yang menjadi beban dan kesulitan saya dalam belajar adalah susahnya saya untuk fokus karena adanya di zaman ini adanya smartphone, uh, saya, saya merasa uh, fokus saya menjadi terbagi apalagi ketika ada notifikasi handphone. Lalu saya bisa beradaptasi dengan perubahan karena saya uh, selalu mengikuti alurnya saja. Uh, lalu maka dengan itu saya akan menjadi terbiasa karena menurut saya uh, perubahan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan ini. Jadi uh, saya harus bisa uh, mengerti uh, situasinya. Lalu rencana dan ke kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita saya adalah dengan cara belajar. Uh, lalu mempersiapkan masa-masa yang akan datang, seperti ujian uh, dan tes-tes uh, masuk untuk kuliah. Lalu mengasah skill belajar saya yang berhubungan dengan cita-cita saya, uh, seperti mempelajari biologi, tentang organ-organ tubuh manusia. Lalu uh, saya mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang saya persiapkan demi masa depan, adalah dengan cara melihat keterampilan saya dalam menjabarkan ilmu yang saya pelajari. Iya, dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Regina Dewi Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tematik. Pertama, perasaan saya hari ini adalah campur aduk. Ada senang, ada tidak senang karena hari ini uh, akan ada presentasi sejarah Indonesia yang sangat saya merasa uh, kurang suka. Jadi, uh, ini terakhir juga saya bersemangat menjalani. Yang kedua. Beban dan kesulitan saya dalam belajar adalah mengatur waktu efektif dan efisien mungkin lalu menghilangkan rasa malas saat belajar dan mungkin untuk uh, lapor di in, laporan internal yaitu bagaimana memahami cara mengajar yang mungkin tidak sesuai dengan uh, bagaimana cara kita belajar ya. Bagaimana cara saya bisa beradaptasi dengan perubahan yaitu dengan mau bertanya dan bisa beradaptasi dan bisa mengikuti alur yang sedang dilalui dan bertanggung jawab dengan apa yang sedang dijalani. Yang keempat rencana saya dalam uh, mewujudkan cita-cita yang pertama itu adalah percaya wawasan dengan cara belajar dan menghilangkan rasa malas sehingga dapat mencapai tujuan yang sebenarnya. Yang terakhir Cara saya mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang disiapkan dalam lima masa depan yaitu melihat apa pencapaian yang telah diperoleh dan bagaimana perkembangan yang telah di, telah terjadi, telah melakukan strategi yang Please. halo perkenalkan nama saya Jessica Rasyidara Karibia ya. di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tematik e, perasaan yang saya rasakan hari ini adalah cukup gembira dan bersemangat untuk memulai pembelajaran di pagi hari diawali ya, dengan mata pelajaran istilah dan e, yang kedua beban atau kesulitan saya selama belajar mungkin pastinya dalam kita memahami rumus yang cukup rumit yang baru kita temukan di SMA ini namun untuk kesulitan yang benar-benar menjadi beban itu tidak ada menurut saya karena jika kita punya keinginan besar untuk memahami suatu mata pelajaran pasti kita akan bisa untuk menguasai pembelajaran tersebut sehingga tidak ada kesulitan dalam belajar berikutnya adalah bagaimana cara saya beradaptasi dengan perubahan Pastinya untuk pastinya dalam perubahan itu akan selalu terjadi. Ada kemudian bagaimana cara kita untuk bisa mengikuti dan menimbangi perubahan tersebut dengan selalu berinovasi, dengan selalu open minded dan bisa memfilter mana hal positif yang harus kita ambil dari perubahan tersebut dan mana hal negatif yang harus kita hindari dari perubahan yang terjadi. Yang berikutnya adalah apa sih rencana dan kegiatan yang akan saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita. E, kegiatan yang sekarang saya lakukan adalah dimulai dari saya mengikuti bimbingan e, belajar, saya mengikuti les, dan mengikuti ekstrakurikuler, mengikuti dan akademiknya saya Beberapa organisasi Untuk menambah pengalaman Dan pastinya juga untuk membentuk mental saya Saya mengikuti OSIS Dan Kitas Mada Serta juga Pramuka Di samping itu Untuk mempersiapkan uh, Akademik saya di masa depan Saya mengikuti berbagai Perlombaan, menyiapkan Sertifikat-sertifikat uh, Yang pastinya akan sangat Berguna dan akan Dapat saya pakai saat saya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri serta mengumpulkan nilai yang e, tinggi Sehingga nanti e, saat saya memberikan laporan itu dapat dilihat baik oleh perguruan tinggi negeri yang saya impikan Berikutnya adalah bagaimana cara saya mengumpul ketercapaian kegiatan dan strategi yang saya persiapkan demi masa depan saya tadi saya pastinya akan melihat dari produktivitas dan pencapaian yang telah saya raih sekarang. Jika jika saya berhasil melakukan banyak kegiatan yang lancar, saya berhasil uh, meraih banyak pencapaian, banyak prestasi. Menurut saya, saya sudah melakukan uh, hal yang terbaik. Saya sudah melakukan hal tersebut dengan maksimal sehingga hasilnya pun dapat memuaskan saya. Dan, dan terima kasih. Selamat pagi, uh, nama saya Muhammad Sajdanud. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan pembantik yang disiapkan oleh Rudi Nomor satu, apa perasaan Anda hari ini? Uh, perasaan saya hari ini adalah biasa-biasa aja, ya. Perasaannya sama seperti setiap hari saya masuk sekolah, terkadang bahagia, ya, terkadang sedih. Uh, kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan Anda dalam belajar? Kedulitan saya saat belajar yaitu kurangnya usaha dan masih belum bisa membangun niat untuk belajar dan semoga kedepannya bisa berubah nah, Ketiga, bagaimana anda bisa beradaptasi dengan perubahan nah, Sebagai murid, saya bisa beradaptasi dengan perubahan dengan cara saya biasakan atau mengikuti alur Walaupun perubahan tersebut terkadang tidak baik dan tidak saya sukai, tapi nantinya pasti akan terbiasa Keempat apa rencana dan kegiatan yang anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita? Uh, saya harus bisa lebih berusaha dan membuang malas saya untuk masa depan yang lebih bagus bagi saya sendiri. Dan saya juga harus berusaha berusaha menjadi orang yang lebih baik, walaupun sedikit demi sedikit pasti akan tercapai. Uh, untuk yang kelima, bagaimana anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang anda persiapkan demi masa depan? Uh, yaitu dengan semua perubahan yang saya alami atau yang saya rasakan dari dulu sampai sekarang dengan itu saya dapat mengukur apakah saya bisa mempertahankannya dan meningkatkannya atau jatuh ke jurang yang dalam Kenalan nama saya Citra Mutiara Suci. Di sini saya akan menjawab pertanyaan teman Yang pertama, apa perasaan anda hari ini? Perasaan saya hari ini cukup senang karena saya dapat menjalankan hari ini dengan sesuai yang saya harapkan. Dimulai dari bangun jam 4 pagi dan dilanjutkan dengan sholat dan sarapan dan berangkat sekolah sesuai tepat waktu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi perubahan dan kesulitan anda dalam belajar? Kesulitan saya adalah saya sendiri yang malas dan susah fokus dalam belajar. Yang ketiga, bagaimana Anda beradaptasi dengan perubahan, mengikuti proses dan membiasakan diri dengan hal baru. Yang keempat, apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan dalam mengemukakan cita-cita? Dimulai dari hal kecil seperti membaca buku yang bermanfaat, belajar setiap hari kurang lebih dari 1 sampai 2 jam, menyiapkan diri dan menyusul ke depannya. Yang kelima, ada bagaimana Anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang Anda persiapkan di masa depan. Melihat apa saja pencapaian yang sudah saya capai dan strategi yang saya siapkan demi masa depan adalah belajar dengan hal baru, meningkatkan hal positif, meningkatkan keterampilan saya, belajar setiap hari satu sampai 2 jam. Dan saya terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Sarah Laura. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa perasaan Anda hari ini, Sa perasaan saya adalah senang karena saya masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup sehingga saya berada di sekolah ini sekarang Yang kedua, apa yang menjadi beban dari kesulitan saya dalam belajar yaitu dengan pengalaman waktu Saya ada perusahaan dan membagi waktu membagi waktu dalam kegiatan sekolah seperti memerjakan tugas maupun kegiatan luar sekolah seperti les dan yang ketiga, bagaimana Anda bisa beradaptasi dalam perubahan, yaitu dalam belajar dan sabar dengan menyesuaikan diri saya bagaimana kegiatan perubahan itu terjadi. Dan yang keempat, rencana dan kegiatan yang saya lakukan untuk menciptakan cita-cita saya adalah dalam belajar serta mengikuti bimbingan dan mengekspor hal yang pernah saya ikuti atau lakukan, serta mengikuti kegiatan sekolah seperti ESKU untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya. Dan yang terakhir, bagaimana saya mengukur kepercayaan kegiatan dan strategi yang saya siapkan untuk masa depan, yaitu mempertahankan nilai-nilai -nilai di sekolah dan bahkan untuk meningkatkannya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Saya Keshia Naryo Norting. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama, apa perasaan Anda hari ini? Saya merasa cukup senang karena besok sudah hari jumat yaitu hari terakhir, dan akan lebih selesai karena setelah itu event. Dikanya kedua, apa yang menjadi beban dan kesempatan Anda dalam belajar? Peribahan saya dan yang menjadi beban saya saat belajar adalah susah untuk fokus saat sedang memahami materi yang menjelaskan. Karena saya hanya bisa fokus saat putih dan tidak ada suara tiga bagaimana anda bisa beradaptasi dengan perubahan saya menjadikan perubahan saya itu kebiasaan saya sehari-hari nomor empat apa rencana dan kegiatan yang anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita saya mencari tahu di mana di bidang mana minat saya agar saya bisa lebih memikirkan atau mengembangkan tujuan apa saja yang bisa saya capai untuk mewujudkan cita-cita saya contohnya mulai dengan membuat atau mengatur jadwal kegiatan saya terlebih dahulu. Yang kelima, bagaimana saya mengukur ketercapaian kegiatan atau strategi yang saya persiapkan demi masa depan. Jika saya mencapai tujuan saya yang saya inginkan dengan konsisten atau produktif, saya akan saya akan tercapai. Sekian terima kasih. Selamat pagi, saya Rara Sesaudah. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan mengapa? Yang pertama, perasaan saya hari ini lumayan campur aduk, ada pesal dan ada laginya. Soalnya dikarenakan hari ini lumayan banyak pelajaran yang cukup berat. Yang kedua, beban dan kesulitan saya memahami pelajaran adalah cukup susahnya saya memahami pelajaran tergantung materi yang disampaikan saat itu susah atau tidak dan cara guru penyampaian guru tersebut. Yang ketiga, bagaimana saya beradaptasi dengan perubahan adalah dengan menyesuaikan diri saya, tempat tersebut, dan saya berusaha berbawah dengan yang lain. Yang keempat, rencana dan kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita adalah dengan mencari tahu dengan saya, gimana dan berusaha mewujudkannya dengan biat belajar dan berdoa. Yang kelima, saya mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang saya persiapkan dengan mewujudkannya sesuai tujuan saya yaitu menjadi dokter dengan belajar lebih giat seperti lebih mempelajari pelajaran biologi, kimia dan fisika dan jangan lupa menerapkan dengan saya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Fitri Setiawati Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pemateri. Satu, pernya, perasaan saya hari ini baik dan senang Kesulitan saya saat belajar Yaitu lambat untuk memahami materi Bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan Saya beradaptasi dengan perubahan Yaitu dengan belajar pelan-pelan Untuk berdua Beradaptasi dengan hal yang baru Dengan seiring berjalannya waktu Selanjutnya apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk memuduhkan cita-cita? Saya akan lebih rajin dan lihat lagi belajarnya, serta mengikuti kegiatan webinar untuk memperluas wawasan. Akhir, saya mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi saya, yang saya persiapkan demi masa depan saya, yaitu belajar dengan hal baru dan meningkatkan nilai untuk memuaskan diri sendiri atau masa depan. Baik, sekian. Terima kasih. Halo selamat pagi, mengalakan nama saya Marsha Suryana. Baik, apa perasaan anda pada hari ini? Bagaimana e, saya campur aduk dengan anak-anak ada yang langsung besar Pada saat pagi tadi, di jalan pas depan sekolah Bagaimana saya terkena percikan air saat ada seseorang menjadi kaya Apa yang terjadi? Apa yang menjadi lebar dan kesempatan dalam pelajar, dan pelajaran pelajaran? Saya adalah saat saya atau penjelasan dari dulu Kadang saya bisa lupa akan penjelasan yang sudah diberikan Dan ap, bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan e, Saya akan membiasakan diri dan hal-hal yang baru Dan saya akan menjalani hal-hal yang baru Dan di situ saya akan bisa terbiasa dengan perubahan tersebut Apa rencana dan penyelitian yang Anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita Nah, Pada saya ingin lebih siap dalam olahraga dan ilmu pengetahuan dalam dan pengalaman dalam kegiatan kelas. Mak, bagaimana Anda melihat pencapaian kegiatan dan strategi yang Anda siapkan ke depan? Lalu dengan cara menonton video tentang atau poli, dan mencari tahu tentang pembelajaran tentang tes tes jasmani dan ilmu pengetahuan dan kesehatan saya dari sebelum-sebelumnya sudah mempersiapkan strategi untuk mencapai cita-cita yang saat ini, Pak. Dan dari saya, saya cepat Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya, Sari Asya. Saya akan menjawab pertanyaan pemaji. Yang pertama, perasaan saya hari ini yaitu 50% senang dan 50% sedih. Senangnya, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman saya dan belajar di sekolah, sedihnya karena saya harus mendapat musibah. Yang kedua, yang menjadi beban saat belajar, terkadang saya malas belajar dan bersemangat dan konsentrasi saya tiba-tiba terganggu. Yang ketiga, saya beradaptasi dengan perubahan diri saya yang sekarang. Saya menyadari bahwa tidak semua hal berada di kontrol kita. Yang keempat, rencana dan kegiatan saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita, yaitu semangat belajar dan terus mengasah skill. Yang terakhir. Cara saya mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang siapkan demi masa depan yaitu jika kegiatan yang saya lakukan dengan strategi yang sudah saya siapkan dan kegiatan tersebut berjalan lancar maka saya anggap itu sudah tercapai. Sekian dari saya, terima kasih. Rekankan, nama saya berbeda, sebagai ini saya akan jawab beberapa pertanyaan satu. Apa perasaan saya hari ini? Perasaan saya hari ini cukup senang karena saya datang ke sekolah tepat waktu dan tidak daftar negara sekolah. Dua, apa yang menjadi perubahan dan kesulitan saya? dan Saya terkadang sulit mengingat dan memahami yang, yang ada di dalam mata pelajaran. Karena itu, saya terkadang akan memulangi materinya lagi saat berat. Pertiga, apa yang bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan? Saya menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berbau dan bersosialisasi dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar. Nomor 4, kegiatan dan kegiatan yang saya lakukan untuk mengunjungi kita sekitar. Saya rutin belajar dan ber ber berolahraga secara mandiri. Nomor 5, bagaimana saya mengukur ketepian kegiatan dan strategi yang saya bersiapkan dan kematian. Saya mengukur ketepian kegiatan, kegiatan saya secara ya mengukur oh, apakah saya terbiasa dengan yang saya lakukan dan mencari minat dan bakat saya untuk masa depan yang lebih baik sekian jawab. Selamat pagi, saya sudah selesai menjawab beberapa pertanyaan pemakai. Yang pertama, apa perasaan hari ini? Untuk saat ini perasaan saya merasa senang dan bersyukur karena masih bisa diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi terus mencari dan menambah ilmu. yang kedua, yang menjadi kesulitan dalam belajar saya yaitu saya sering merasa tidak semangat belajar dan tidak fokus ketika mendapatkan materi yang menurut saya sangat susah dipahami. yang ketiga, cara saya beradaptasi dengan perubahan yaitu menjadikan suatu perubahan sebagai pengetahuan atau pembelajaran baru lalu mengelilingi diri dengan orang-orang yang baik dan menyenangkan, dan juga mengapresiasi setiap hal yang terjadi pada kehidupan saya. yang keempat, ada beberapa, ada beberapa rencana dan kegiatan yang ingin saya lakukan, yaitu introspeksi atau memperbaiki kekurangan yang ada, lalu juga memperkaya wawasan dengan belajar yang giat dan mengembangkan keterampilan di bidang yang sesuai dengan cita-cita yang ingin saya wujudkan yang kelima, cara saya mengukur ketercapaian strategi yaitu dengan melihat seberapa mampu saya bisa mencapai sesuatu yang diraih dan jika saya mampu mencapai itu, saya akan lebih melupakan pencapaian percapa tersebut. Jadi, ya, terima kasih. Hal oh, semuanya berkenalan nama saya biasa, jadi perasaan saya hari ini yang menakutkan yang tidak kenal, saat pagi hari ini karena saya sangat berterima Tetapi biasanya seiring berjalannya waktu perasaan saya akan kembali menjadi gembira karena saya berdapat ke Kemudian, yang menjadi kesulitan, kesulitan saya dalam belajar adalah punya fokus dalam pembelajaran sehingga saya harus mengelola kembali dengan belajar rumah dan bertanya kepada teman yang membantu saya dalam memahami pelajaran. Lalu, saya beradaptasi dalam perubahan dengan cara mengikuti aturan perubahan yang baru secara perlahan-lahan. Saya melakukannya secara perlahan-lahan agar saya mampu menyeimbangi adaptasinya secara maksimal. Dan untuk mewujudkan cita-cita saya, saya melakukan kegiatan seperti kitabar, mengikuti organisasi kita dan letak ataupun menonton video tentang pengolahan kegiatan dan kegiatan orang lain, serta belajar fisika karena saya ingin menjadi pilot. Tujuan saya melakukan hal-hal di atas adalah untuk menggali potensi saya lebih dalam, apa yang saya suka dan saya minati. karena belum tentu apa yang menjadi hobbit bisa menjadi pekerjaan kita di masa depan. Kemudian, saya mengukur pencapaian kegiatan dan strategi masa depan dengan dilihat dari pola hidup saya dan kegiatan yang saya lakukan saat ini Saya juga mengukur tercapainya persiapan saya dengan bagaimana kegiatan organisasi yang saya linti, Apakah saya berkembang atau tidak melalui komposisi yang saya lakukan Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Naila Di sini saya akan menjawab beberapa soal Yang pertama, apa perasaan anda hari ini? Perasaan saya hari ini tuh selalu semangat buat belajar. Yang kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan Anda dalam belajar? Kesulitan saya adalah jika materinya susah untuk dipahami serta penjelasannya yang terlalu rumit. Tiga, bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan? Saya tetap mengikuti perubahan tersebut tanpa, tanpa merubah diri sendiri. Yang keempat, apa rencana dan kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita, yaitu selalu haus akan ilmu dan pengalaman, serta percaya pada diri sendiri bahwa kita pasti bisa. Yang kelima, bagaimana Anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang Anda persiapkan demi masa depan? Saya mengukur ketercapaian kegiatan saya adalah dengan cara apakah saya bisa berbagi ilmu tersebut kepada orang lain. Jika saya bisa berbagi ilmu tersebut kepada orang lain, berarti saya sudah bisa terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Chalidul Asy'lasan. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan cara penting. Yang pertama, saya cukup bahagia dengan cuaca dan pembelajaran hari ini, dan saya cukup semangat untuk berbicara di wawancara hari ini. Yang kedua, di saat saya kurang fokus menerima pembelajaran itu tersebut dan kurang menambah wawasan saat pembelajaran yang ketiga dengan cara mencari tahu dan tentang tahu tentang perubahan itu tersebut dan mencobanya sehingga terbiasa. yang keempat lakukan tambahan pembelajaran di luar jam sekolah menambah wawasan lebih luas dan pelajarin apa saja yang saya yang saya minat untuk kedepannya dan tidak lagi dalam pendidikan tersebut. yang kelima memperhitungkan kondisi kemampuan dan berada di lingkungan positif serta cara kita tekun dan disiplin dalam pendidikan. Sekian, terimakasih. Selamat malam, sama saya Muhammad Rifan Besor Putra. Saya disini akan menjauh pertanyaan pemantik. Yang pertama, perasaan saya pada hari ini adalah senang, bahagia, dan semangat. Yang kedua, kegembangan saya dalam belajar adalah malas, sering tidak teliti, dan kadang tidak fokus dalam memahami pelajaran. Yang ketiga, cara saya beradaptasi yaitu dengan mengikuti perubahan secara perlahan dan enjoy menghadapi perubahan tersebut. Yang keempat, rencana saya untuk mewujudkan cita-cita saya adalah dengan belajar lebih giat untuk mendapatkan kursi maksimal dan belajar untuk bisa masuk universitas yang saya inginkan. Yang kelima, cara saya untuk mengukur ketercapaian saya adalah dengan membandingkan hasil pada kegiatan sekarang dan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Selamat malam, saya mau mengisi survei. Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemancing. Yang pertama, perasaan saya hari ini adalah bahagia karena dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Yang kedua, yang dan bantuan Kesulitan saya saat belajar adalah sambil untuk memahami materi yang telah disampaikan atau sulit untuk mengingat. Yang ketiga, bagaimana saya bisa terhadap paling efektif untuk materi itu? Kadang lupa kalau untuk mendapatkan ide-ide saya selanjutnya sama waktu. Dan ke bagaimana saya dan yang saya depan hal baru dan membuat untuk masa depan yang baik perkenalkan nama saya Lola Amelia sini saya akan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu satu, apa perasaan anda hari ini? hari ini pasti tidak ada keadaan sangat senang lebih kecenderung ke arah tidak senang yaitu Pak, apa yang menjadi beban dan kesulitan anda dalam belajar? kesulitannya adalah masih belajar, kurang memahaminya karya yang dijelaskan dan kurang fokus. ketiga Bagaimana Anda bisa beradaptasi dalam perubahan? Belajar hal baru dan proses seperti biasa, mampu merespon perubahan dengan cepat, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang keempat, apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk menunjukkan jika percaya dan kemampuan diri, belajar dan pihak, berpikir positif, memiliki mimpi yang besar, pantang menyerah dan jangan lupa berdoa untuk mencapai sesuatu yang diminta. Yang kelima, Bagaimana anda mengukur pencapaian kegiatan dan strategi anda mempersiapkan de demi masa depan? Perencanaan mulai dengan mengambil keputusan, strategi pembelian, jadwal belajar masing-masing, mengikuti kegiatan, dan belajar dengan sabar. Hal Tiga. Halo siang, ya. kenapa nama saya Hidayatul Hani? Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu perasaan saya hari ini, yang tidak bisa digambarkan antara senang atau sedih tetapi saya mengukur dapat memulai hari ini dengan cerita. pertanyaan kedua beban dan kesulitan saya dalam belajar adalah sebut memahami dan berhasil materi rasa malas atau tidak konsisten dalam belajar dan mengejakkan tugas, tugas dan malas untuk mengulang pembelajaran yang banyak pertanyaan ketiga yaitu cara saya dikembangkan adalah dengan atau memahami apa yang terjadi saya tidak dapat pada kita dapat kepada orang baru dan hal-hal baru yang saya itu. Pertanyaan keempat, karena kegiatan saya yang saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita yaitu menghilangkan malas, fokus dan tetap konsisten dalam mengejar apa yang diminta agar semakin yakin saya dapat cari hal itu. Cari hal baru yang bisa dilakukan dalam pertanyaan kelima, cara saya mengekspor kepercapaian kegiatan dan strategi saya yang saya persiapkan dari masa depan, yaitu dengan membuat target apa saja yang sudah dicapai dan perubahan diri serta pola pikir. Juga saya bersyukur dengan pembelajaran dan pengalaman yang saya lalui. Terima kasih. Halo, terima kasih. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang pemantik. Pertama, perasaan saya hari ini cukup bersangat dengan hari baru dan juga hal baru yang akan terjadi pada hari ini. Yang kedua, beban dan kesulitan dalam belajar saya, yaitu susah fokus dalam satu hal dan lumayan sulit untuk memahami materi. Yang ketiga, cara saya beradaptasi dengan perubahan dengan cara pengenalan terhadap hal tersebut dan menerima perubahan dan bersikap realistis dengan perubahan tersebut. Selanjutnya, rencana dan kegiatan yang yang saya lakukan untuk mewujudkan cita-cita yaitu refleksi diri dengan memperbaiki kekurangan dan menambah wawasan dalam hal baru dan menentukan tujuan-tujuan kecil yang bisa membantu dalam menyusun rencana mengenai saya akan dilakukan percaya dengan kemampuan diri dan selalu berpikir positif ya, yang terakhir cara saya mengukur ke kegiatan dan strategi persiapan demi masa depan yaitu mengembangkan rencana tersebut dan merangkai kegiatan untuk mencapai tujuan sekian dari saya, terima kasih Halo, nama saya Gunung Uh, di sini saya mau bertanya lagi yang pertama saya yang saya hari ini baik setelah beberapa hari ini, saya juga dulu. lembut yang kedua perubahan yang saya rasakan adalah yang ketiga saya, rasa, saya suka juga, saya, suka. Saya, suka, juga saya pada sulit mengerti untuk mengalami ini uh, ketiga cara saya beradaptasi dengan program ini dengan mengikuti alur dan mencoba bersosialisasi untuk beradaptasi Nah, Pak, saya untuk mencapai cita saya, cara mengasah kemampuan saya dan memiliki semangat belajar akan datang kita belajar lagi agar saya masih mampu ini. saya kegiatan dan sangat tinggi, dengan pelajar dari hal baru dan mencoba pelajaran pikiran Setelah dari pelajarannya ke depan yang mengatirkan ke saya itu lainnya Dan saya juga mencoba untuk saya Akan menurut saya Bisa rekornya Serta saya Agar bisa mencapai rekornya Dan saya halo selamat pagi perkenalkan nama saya Nabil di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan penting. pertanyaan yang pertama untuk saat ini saya merasa senang berisik -berisik karena masih mendapatkan kesempatan bisa berdiskusi. yang kedua yang menjadi kesulitan saya dalam belajar saya yaitu saya sering merasa tidak bersemangat belajar dan tidak fokus mendapatkan materi yang saya sangat susah dipahami. Yang tiga, caranya yaitu dengan menjadikan satu perubahan sebagai pengetahuan atau pembelajaran baru untuk dengan orang-orang yang baik dan menyenangkan melalui juga mengapresiasi setiap hal yang terjadi pada perubahan saya. Pertanyaan yang keempat, ada beberapa rencana dan kegiatan yang ingin saya lakukan dengan profesi atau memperbaiki kekurangan yang anda lalu juga memperkaya wawasan dengan pelajar yang melihat. Mencapai. Cara saya mengukur ketercapaian strategi dengan melihat berapa mampu saya bisa mencapai sesuatu yang dinilai dan jika saya mampu mencapai itu saya akan itu pemantauan ketercapaian Nah, ya, kalau saya ya. kalau saya akan jawab beberapa banyak pemantik. yang pertama kesan saya kali ini adalah baik dan tentunya bahagia karena itu ya, ya, adalah hari ya. ini dan kedua kon dan selingkuh saya dalam bacaan kon itu tidak ada tapi kalau saya dalam bacaan yang ketiga bagaimana saya beradaptasi dengan perubahan saya selalu menikmati momen yang ada yang keempat rencana dan kegiatan saya untuk memutuskan tidak tidak saya harus mencari ilmu dan pengetahuan, dan menentukan tujuan jabatan dan Menentukan tujuan-tujuan Tokyo, -tujuan bisa membantu saya dalam menyusun rencana mengenai hal apa saja yang akan saya lakukan Kalau punya tujuan, saya baru bisa merensinikan perencanaan secara bertahap Rencana ini harus catat sed, se-detail mungkin, agar selalu fokus. Dan yang kelima, cara saya mengukur pencapaian strategi, saya perlu gajar dan mengajik. Setiap dari ayat saya. Selamat siang. Nama saya, Taful. Taful, apa? apa perasaan anda hari ini? Tama saya hari ini campur tabur agar belajar. Yang benar, apa yang jadi beban dan kesulitan anda dalam belajar saya dalam belajar biar rasa malas dalam belajar Yang ketiga, keadaannya. bagaimana cara terbiasa dengan perubahan Nah, alurnya saja nanti setelah berjalannya waktu saya akan terbiasa dengan perubahan itu Yang keempat, rencana dan kegiatan yang adalah bukan untuk mengembangkan Yang ketiga, saya memperbanyakkan bahwa dalam pergiatan saya Masa berjalan like, saya akan belajar dengan jihat sejak perlu untuk berdua kita memperhatikan dalam hal ah ah bagaimana memukul kegiatan dan strategi yang kita persiapkan demi masa depan saya mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang disiapkan demi masa depan itu kegiatan yang saya dengan strategi yang saya siapkan dan tujuan untuk belajar lancar saya anggap itu sudah tercapai dari saya terima kasih bersama dari perasaan anda hari ini? Perasaan saya hari ini senang karena saya mendapatkan beban lebih berat dari jadwal saya dan saya bisa hadir di wawancara pada hari ini. Apa yang menjadi beban dan kesulitan anda dalam belajar? Yang menjadi beban dan kesulitan saya dalam belajar yang sebenarnya tidak pokok-pokok saja terus kadang lama. Kak, gimana anda bisa beradaptasi dengan perubahan? Dan cara saya beradaptasi dengan perubahan yang sangat saya terbiasa dan cuma umum saja. keempat, empat, rencana dan kegiatan yang anda lakukan untuk mencapai cita untuk rencana dan kegiatan yang. Ya, ini terus saya sudah melatih kegiatan ya, dan melatih skill saya di, di dalam akademik. Lalu berikutnya bagaimana anda mengukur pencapaian kegiatan dan strategi yang anda persiapkan demi masa depan? Saya mengukur penggunaan saya dengan cara melihat saya akan berubah dan perubahan yang ada di diri saya Seperti saya yang kemarin kemarin membuat kesalahan dan sering tidak sekolah Kalau sekolah itu saya membuat target, saya sekolah setiap hari Setelah saya membuat target itu saya melihat perubahan saya yang sekarang sudah mulai aktif dalam bersekolah Terus saya yang lain saya Ya, saya saya. terima kasih yang di sini, saya menjawab pertanyaan yang pertama, Apa perasaan saya saya adalah antara senang dan yang menjadi dari saya dalam adanya Racial학, nah, dan adanya rasa yang kadang dalam Yang ketiga, Bagaimana saya bisa beradaptasi dalam pertahanan yaitu dengan bisa diri saya dalam rumah yang dan rumah yang dan, kegiatan yang saya lakukan untuk saya lebih bagus dan lebih lagi. Bagaimana saya kegiatan dan selesai Bagaimana saya mau untuk kegiatan di saya akan menjelaskan apa saja yang sudah saya nampak dan juga mampu saya mencapai sesuatu yang ingin mengucapkan. Halo, perkenalkan nama saya Aris Muntarunga, saya dari kelas 1143. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dengan yang, yang pertama, apa perasaan Anda hari ini? Perasaan saya hari ini senang karena saya bisa di sekolah dan bertemu Dan sedih karena saya merasa masih kurang enak apa yang menjadi beban dan kesulitan Anda dalam belajar selama ini saya merasa tidak terbebaru dalam belajar namun terkadang saya sulit berkonsentrasi dan sulit memenuhi dengan yang ketiga, bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan penerima perubahan tersebut menanamkan mindset terus berkembang dan belajar untuk menerima perubahan maka kita akan dapat lebih cepat mengambil waktu awal dalam beradaptasi dengan perubahan yang keempat apa rencana dan kegiatan yang anda lakukan untuk mewujudkan cinta Menentukan tujuan, percaya dengan kemampuan diri sendiri, percaya wawasan, rajin dan giat dalam kerja. Dan yang kelima, bagaimana anda mengukur pencapaian kegiatan dan strategi yang anda persiapkan demi masa <tuk> depan? Mempertimbangkan seberapa mampu saya mencapai tujuan yang saya raih dan yang saya capai, jika saya mampu meraih maka saya anggap sudah berhasil dalam mencapai. Daya. Dari saya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya, Apolah Fisjani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan kemasi. Yang pertama, apa perasaan Anda hari ini? Perasaan saya hari ini agak kurang senang karena saya sedang dalam kondisi tidak terhad, yaitu tenggorokan saya sedang sakit. Tetapi saya cukup bersemangat untuk menjalani aktivitas pada hari ini, karena seiring berjalannya waktu, mut saya pasti akan berubah tergantung apa yang akan terjadi nantinya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan anda dalam belajar? Beban ataupun kesulitan saya dalam belajar adalah yang pertama kurangnya saya dalam mengatur waktu. Dikarenakan banyaknya aktivitas yang saya lakukan dan saya terkadang susah dan bingung untuk mengatur waktu saya sendiri. Yang kedua, yaitu kurangnya fokus saya dalam belajar. Dengan adanya handphone yang pasti selalu saya gunakan dimanapun dan kapanpun. Membuat saya sering tidak fokus dalam pelajaran yang sedang saya pelajari. Kemudian yang terakhir adalah munculnya rasa saya Karena banyaknya aktivitas saya dalam satu hari, dan di saat ada waktu luang, saya sering gunakan sebagai kerjaan malas-malas malasan saya. Karena mengumpulkan niat itu sangat sulit, apalagi jika saya sudah terdorong di atas tempat tidur, itu pasti ujung-ujungnya tidak akan bisa beranjak dari tempat itu sampai saya pulang. Kemudian pertanyaan yang adalah bagaimana Anda bisa beradaptasi dengan perubahan cara saya untuk dapat beradaptasi dan perubahan adalah yang pertama dengan menerima perubahan tersebut dan mengikuti alurnya karena mau bagaimanapun kita pasti akan selalu terjadi perubahan jadi mau tidak mau pasti kita harus menjalani hal tersebut Kemudian yang kedua adalah mencoba mengembangkan diri kita sebelumnya dengan perubahan yang ada, yaitu dengan berinvestasi, berpikiran terbuka, menyaring hal-hal baik ataupun positif saya kembangkan kembali dan membuang hal-hal yang negatif. Dan pertanyaan keempat, apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita? Cara ataupun kegiatan saya untuk mewujudkan. Ya tapi tentunya dengan mengembangkan minat dan bakat saya yang berhubungan dengan jurusan yang akan saya ambil di pertengahan nanti. yaitu dengan mengikuti resmi bangun luar sana, belajar mandiri buruknya. Selain itu, saya juga mengikuti kegiatan lain seperti kapal itu dari sekolah dan organisasi sekolah yang terbuka. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, dapat menambah pengalaman baru dari saya sendiri. Yang sekiranya, dapat saya gunakan di masa yang akan datang sebagai gambaran dalam mengikuti suatu kegiatan. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana Anda mengukur kesercapaian kegiatan dan strategi yang Anda persiapkan dengan masa depan. Dengan melihat hasil apa yang sudah saya capai setelah melakukan kegiatan dan strategi saya tersebut. Yaitu dengan melihat produktivitas saya dalam menjalani hari-hari, melihat hal-hal positif yang saya terapat, dan kepuasan saya dalam melakukan suatu hal seperti dapat memahami materi-materi yang saya butuhkan di masa perkuliahan saya nanti, Kemudian sesuksesan saya dalam mengikuti suatu kegiatan dan restan positif dari lingkungan saya akan kegiatan yang saya lakukan. Dan terima kasih. Selamat pagi. Di sini saya akan di ASL, yang di situ aku sudah dikirim. Kematik dari Pangi. Ketanyaan pertama, aku kelasan ada hari ini? itu juga untuk menurut-menurutnya. Apa yang tidak diberikan ke sisi saya dalam perjalanan. Ketanyaan saya, yaitu salah satu. Saya akan belajar itu, saya akan belajar karena saya saya saya akan belajar saya saya akan belajar tentang materi tempat apa rencana dan akan saya saya akan saya akan belajar akan Terima kasih saya dengan banyak kepada yang juga bagi penjual saya dan kegiatan yang akan saya lakukan adalah untuk memikirkan kebijakan di bekerjaan dan mencari kebijakan yang menarik di bekerjaan pada Terima, yang akan menarik di masa depan dengan cara bekerja yang saya apa Selamat pagi. Saya perkenalkan nama saya Carolin Badeng Hari ini saya akan menjawab pertanyaan Yang pertama, apa perasaan Anda hari ini? Pagi ini saya belajar kelas matematika. Saya bahagia hari ini karena hari ini saya bisa bertemu bersama teman semuanya dan menurut saya hari ini termasuk pelajaran yang mudah jadi saya agak santai Kedua, Apa yang menjadi beban dan kesulitan Anda dalam belajar? Saat saya kurang fokus karena saya orangnya mudah bantu rasa malas, atau lagi masalah yang menurut saya bisa dipahami atau pas yang saya mudah berkerasa. Ketiga, bagaimana anda bisa beradaptasi dengan perubahan. Biasanya saya memulai dengan memahami situasi dan menilai karakter setiap orang untuk melakukan tindakan agar saya bisa mencoba untuk membaur, mengikuti dan melas akan perubahan yang terjadi. Tentunya saya akan mengikuti alur maka waktu akan membuat kita menjadi terbiasa empat. Apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk mewujudkan cita-cita? tentunya dengan saya plus bimbel, belajar setiap hari dengan giat dan lain-lain. Untuk mempersiapkan diri untuk masuk jurusan dalam perguruan negeri yang saya impikan. Di sisi lain, di non-akademik, saya sedang memperbanyak pengalaman saya di esko so saya yang saya ikuti. Seperti PICM, karena dari esko yang saya ikuti, otomatis saya dapat lingkungan yang baru dan mendapatkan hal-hal yang baru pokoknya saya dapatkan saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran besar pengalaman mau dari lomba atau investasi yang saya dapatkan sehingga saya lakukan mengembangkan potensi dan memperkuat mental saya kelima bagaimana Anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang Anda persiapkan demi masa depan saya mengukur dari hasil yang sudah saya dapatkan dari belajar hari-hari ataupun kegiatan Pembelajaran. Terus kegiatan yang sudah saya lakukan, ada perjalanan itu sudah tercapai menurut saya itu adalah serdik yang saya siapkan untuk. Yang terima kasih. Ya mulai. Uh, Selamat pagi. Ya like. uh, uh, Saya akan menjawab. <coughs> Pertanyaan yang pertama, apa perasaan? Anak. Saya merasa santai Biasa saja Dan Yang kedua Apa yang menjadi berubah Agar uh, Menulis Karena saya memang malas dalam Dan baru mencoba Saya menulis Saya tidak suka Pelajaran yang membosankan Hanya melakukan Pelajaran yang Bagaimana saya bisa beradaptasi dengan perubahan, mencari sesuatu yang menarik dan baru, karena itu yang bisa membuat saya tertarik dengan perubahan yang keempat Apa rencana dan kegiatan yang akan saya lakukan untuk memikat? Uh, saya sendiri tidak mengharapkan mau menjadi seperti apa untuk Tapi saya menginginkan Jadi seseorang yang berbeda kegiatan sosial dan membantu orang-orang terdekat saya terutama. pertanyaan kelima, gimana Sampai saya mengukur ketepatan pekerjaan dan strategi yang saya siapkan demi dari pola hidup saya. siapa saya siapa saya pakai dan dalam pekerjaan saya sehari-hari bukan yang saya akan capai, yang akan saya dapatkan karena itu semua adalah proses saya menjalani hidup dan yang bisa saya sampaikan terima kasih Selamat pagi Menjelang Siang saya Mikaelus Pema Setiawan saya akan menjawab pertanyaan kematik yang pertama apa perasaan anda hari ini? untuk saya saat ini, saya merasa senang karena keadaan saya yang sudah mulai membaik dan saya yang sudah mulai pulih dan sakit sehingga saya bisa turun ke sekolah dan ke teman-teman saya Pertanyaan kedua, apa yang menjadi beban dan kesulitan Anda dalam belajar? Yang menjadi beban dan kesulitan saya pada saat belajar yaitu saya kurang suka menulis dan belajar yang saya membesarkan Dan lagi, kesulitan saya pada saat belajar yang lain, pada saat saya tidak mengerti apa satu hal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 Dan yang keempat, apa rencana dan kegiatan yang Anda lakukan untuk menguatkan fisik kita? Saya akan lebih sering berolahraga dan meminat fisik serta mental saya mulai dari sekarang sehingga pada saat tes nanti saya tidak kaget dengan hal yang saya lakukan. Tantangan kelima, bagaimana Anda mengukur keterserapan kegiatan dan strategi yang Anda siapkan untuk masa depan?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 Karena nomor tiga, sebagai seorang murid, saya beradaptasi dengan cara mengikuti alur dan cara diberikan, dan juga nanti pasti akan terbiasa dengan nomor tersebut. Dan pertanyaan nomor empat, rencana dan kegiatan saya untuk semester kita, dengan cara belajar dari buku, handphone, dan orang terdekat saya yaitu ayah dan ibu saya, karena guru orang tua saya adalah dokter, saya bisa belajar mengenai dari orang. Tua. Ya. Dan pertanyaan terakhir, cara saya melakukan pencapaian dan strategi yang saya persiapkan di masa depan adalah dengan banyak mencoba, mas akademik bisa melakukan penelitian saya Dan juga saya akan belajar dari orang-orang pengalaman tentang masuk perguruan tinggi serta tentang kontek Demikian, sekian dan terima kasih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 dan kedepannya saya akan meningkatkannya dan lebih untuk belajar bagaimana anda adaptasi dengan perubahan kebiasaan diri masih sekarang dan apa rencana dan kegiatan yang anda lakukan dan cita-cita saya dengan ragu belajar dan bersekolah bisa kemampuan saya bagaimana anda mengukur ketercapaian kegiatan dan strategi yang anda persiapkan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 dan mengubah rasa alasan bagaimana anda mengubah kecepatan terdata dan strategi yang anda persiapkan demi musuh depan strategi yang saya siapkan pemilih masa depan dengan cara terlihat dan yakin bagi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 Cara saya beradaptasi dengan perubahan yaitu usaha di sekitar kita, hmm. e, berkena, berkena dengan orang semua supaya makin banyak perkenangan, dan juga menghadapi perbedaan. E, rencana saya untuk mewujudkan cita-cita yaitu saya menentukan tujuan-tujuan kecil yang bisa membantu saya, mewujudkan cita-cita saya seperti belajar karena Nah, dan terakhir, strategi. Saya untuk mengisim masa depan, dimulai dari hal kecil, yaitu membiasakan hal-hal yang baik, seperti, di, seperti disiplin, lalu untuk dekat diri saya, kemenungguh hidup, hidup. E, Selamat siap. Saya Rana Rana Rana Rana Rana Rana Di sini saya, di sini, saya pertanyaan yang pertama, apa perasaan anda hari ini? Perasaan saya pada hari ini baik dan cukup senang karena sore nanti akan berlibur bersama teman-teman saya. Pertanyaan kedua, apa menjadi beban dan kesulitan anda dalam belajar? Beban dan saya dalam belajar adalah saat mengambil gambar saja, saya tidak Dan saya harus fokus saat belajar jika kondisi kurang Baik, bagaimana anda bisa beradaptasi dengan perubahan? saya beradaptasi dengan keubahan di ya. antara orang sekitar saya yang saya kenal menghargai persamaan, pertemuanan dan perbedaan yang ada dan maka negatif jadi perubahan yang terjadi sehingga ya. dapat beradaptasi dengan baik nah, Bagaimana Anda untuk kesampayan kebijakan dan strategi yang Anda persiapkan ke masa saya depan Strategi saya dan pencapaian yang saya dapatkan